Amen. Mm Amen. -hmm. set prodi malam Sabtu pada NR semua. Ini kita mau ke Kopdaran. Ke Kopdaran SMI. setengah sama satu lagi di belakang dua setengah jadi bertiga <tuh, <tuh, motor yang yang sendiri yang kotor Joe. soalnya kemarin tuh udah berapa kali dicuci cuci pertama pas baru keluar selang berapa detik langsung hujan Anjir terus cuci kedua nyuci pagi eh siangnya hujan hujan badai terus yang ketiga kemarin baru keluar pencucian langsung hujan gede makanya nah, udahlah nanti ajalah baru nyuci lagi soalnya Bandung lagi musim hujan anjir Dan gigit namanya, ini speednya sampai enam motor ini. Jadi, tadi udah mentok. Nggak, deng. Oh, Gak ding oh nggak kelihatan soalnya mata ketiup angin visor helm ribbon apa chrome soalnya kalau ditutup pelapisan jadi mata kalau ketiup angin tuh langsung berair lho. jadi nggak kelihatan apa-apa ini speedonya nggak jalan soalnya kemarin kabelnya kabelnya nggak apa lupa diikat jadinya ke apa kenaban robek nanti baru kita ganti lagi gearboxnya anjay eh ke kanan ding Aing salah jalan goblok. <ríe> ah dengan PD-nya ke kiri ya, akhirnya setara, aing make 250 juga, j 250, 250, 250, anjay. kalau kemarin mah 250, 250 wr. panas dia ini. siapa itu? ah? siapa? panas dia nggak bisa ngejar motor ya? salah soalnya motornya mah, ah salah aji, koplingnya nyangkut di tangan cok. nya mati anjir gara-gara kemarin kabelnya kehantam sama ban bukan kehantam hantam sih apa ke ini ban soalnya nggak diikat kabel tis lupa kemarin ini terlalu keluar kayaknya ntar dihantam motor lagi Kelah okay nanti kita lanjut lagi ngopi-ngopi bentar baru jalan, lanjut lah, jalan. Nih kabel speedernya tuh ada di sini. Kemarin udah diikat cuma lupa dia ngarah ke sebelah sana akhirnya ada yang robek nih kena apa kena ban. Nih. Nanti baru dibenerin lah. Kita pesan dulu ininya. Ada ada, ada dijual. Pesan namanya gearboxnya satu set di gas-gasnya ada, nanti kita pesen anjay, ini udah jadi deh Kang. cuma video yang part duanya udah jadi juga sih sebenarnya masih banyak project nya sebenernya. mau pengen ngecat-ngecat blok mesin cuma yang WR kan belum jadi nanti gak ada motor lagi jadinya ya lah, nanti lanjutin lagi project apa ngecat blok mesinnya kalau yang WR udah jadi biar ada motor cadangan ya kan kita lanjut ke sana Lembang kan? Sana Kita lanjut ke 72 terus ke Cicole. motor Aing sendiri yang kotor kayaknya mah ini udah pada cuci semua aku ese Enjongis ya. Tadi mau udah ngisi sel sih. Cuma yang enggak apa isi lagi. Turbo gitu. Tuh anjir motor aing sendiri yang kotor, Cuk. Motor ini tuh e bobotnya emang enteng pisan anjir, lebih enteng dari WR. Makanya ketagihan pakai motor ini deh. <guruh> Enak gitu dibawa enteng, apalagi kalau buat trabas. Nggak capek lah, ntar ini eta Gearnya lepas, si Gilman baut gearnya. jena mau ngencengin dulu ke DH. baut gear ya tahulah sendiri mereka kalau bawa motor ini udah jam 12 yuk jadi kalau sama mereka TNR nya jam segini naiknya orang-orang T -orang, naik jam 7 jam 8 gitu ya. naiknya jam 12 saya eh. soalnya ngejar sepi mana pelan-pelan bapak jangan kencang-kencang bapak pebalap pelan-pelan jangan kencang-kencang mani ini ketip-tip tuh ah oh karena topi aja jen kira dia mah dulu gitu anjing enak gitu anjirin eli deh bapak pelan pelan bapak, ya ramadan bapak. Kirain -kira tadi kameranya mati, takutnya udah capek capek ngerekor deh. Aing mah di belakang eh, biar masuk kamera semua. Ntar kalau di depan mah nggak masuk kamera mereka aja. <tell> kalau gini kan enak. NR pakai 250 semua. Jangan kayak kemarin. Mereka 250 lima puluh, Aing wr sendiri, cowo 150 sendiri. Ya, kalau mesin standar mah ngos-ngosan juga ngejarnya aja. onton aja ya soalnya biar fokus bawa motornya macet di sini mah padahal udah jam dua belas anjir ini kan oh gak ada gara-gara eh iya anjir kunci mah di situ ya, di situ hah, hah? Ada ya, gak? itu di situ ada. ada ada nggak ada eh gimana serem kurang kedalaman Entar. double satu kopling fotoin yang disitu satra aja <tuk> <Hah>? <tuk> netral, netral, netral tadi agak susah kalau berhenti mah sama kayak dua setengah. harus sambil jalan api tujuh. Ya seperti inilah kalau 72 sepi anjir. Yang tadinya rame sekarang jadi sepi ya. ya. Yang tadinya ramai, Cuk. Ini kalau ini padat ya. Sekarang lowong ini anjir jadi lowong. itu ayo foto di sana kita foto dulu Bro di mumpung kosong guys guys iya. guys eh naiknya kumaha ini licin oh yang dari sana ini TV ya hp hp Coba lihat. Anjay. Sum rumor selama ke-72 baru vokal ini fotoannya di sini. Soalnya rame terus malam kalau foto-foto. <tuh> <susun> ini motornya campur semua, ada Matic, ada Ninja soalnya circle kita mah gitu, circle DH tuh kayak gitu nggak peduli motor manetek apa mau Matic, mau Sport, mau apapun, Supermoto Supermoto juga mau 150, mau 85, mau berapapun, mau 250 campur weh tidak harus, oh, manet di DH harus pakai Supermoto, enggak anjir udah kita mah aman, circle kita mah bebas, tidak memandang motor anjay, circle terus kayak gitu, nggak boleh memandang motor. Jir, motornya merokok bos, motornya ngerokok, ngerokok. rokoknya apa bos? Surya, What? rokoknya Surya ini pas di bos, okay. tuh asapnya tebel. Yeah siap bedok oh kirain rokok es soalnya tadi tuannya siapa apa rokok es ayo जय sama-sama sliding, bos. Ya, mereka sudah mulai barbar, saudara-saudara. pindah ke depan nggak asik katuh nggak seru nanti nggak ada tontonan sekarang mah bannya pakai Corsair 93, jadi agak-agak beranilah Kalau kemarin WR pakai Maxi saja, dipakai nikung -nikun kurang stabil. Wooooh, oh, oh. eh, depan yang lain di belakang. Oh. Bom. Bom pelan-pelan pelan-pelan ada trek besar masalahnya. Ini tikungan tajam. Soalnya sering terjadi kasus lurus di sini. Jalannya belok tapi orangnya lurus. Masa. Tapi, kalau di depan tidak ada tontonan, cok. Entonces Tadi, hai, hai, hai, hai, capek ketawa hai, mana mana? satu hai, Ketawa, <laughs> ah, beli teh pucuk dulu lah. beli teh pucuk ya kan <laughs> ini udah mau ya oh belum deng masih jam 2 kayaknya beli teh pucuk dulu di sini. oh kirain tutup ya ayo capek ayo ketawanya aduh sesak napas ayo ketawa terus dari tadi Ah, ini Bro Oke jadi mungkin cukup sampai di sini aja video untuk hari ini malam ini kita sudah mau sahur saudara-saudara Anjay Mana balik Aing ah, enggak tidur jam sampai jam 6dah Oh ah. ah -ah. Let's okay. okay.